Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lagi dengan saya Alamsadi di sini dalam kolom Jaya. Semoga kita semua tetap dalam nimban rahmat dari murni Allah Subhanahu Wa Taala. Di depan saya ada speaker mini 2 inci CLA. Oke, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana hasilnya. Mari kita ikuti bersama. Baik teman-teman, ini adalah bagian-bagiannya. Ini bagian penutup depannya dan ini untuk speakernya seperti itu. Oke, mohon maaf apabila tripleknya eh, tidak, tidak terlalu bagus ya. Ini bagian belakang teman-teman. Ada sudah kami kasih soket untuk eh, 3,5 inci ini ya. Eh, 3,5 mili maksud saya. Ini bagian atas bawah dan ini bagian samping kanan kiri seperti itu ini untuk lubang-lubang angin atau hiasannya CLA kan umumnya menghadap ke bawah atau ke samping jarang menghadap ke pengguna seperti itu oke okay. itu korwa juga ini tripleknya kurang bagus ya teman-teman untuk dicoba juga sih ini speakernya nya uh, 4 watt ya uh, 5 watt 4 ohm dua ya, inci teman-teman Pertama-tama yang harus dipasang adalah uh, bagian ininya, bagian penutup depan dan tepat speakernya. Dipaku dan dilem kayu, teman-teman, biar betul betul kedap udara ya. Biar udara itu betul, -betul uh, keluar melalui uh, bagian yang sudah ditetapkan. <tuh> ya, ini pemasangan tepat speakernya, teman-teman, pada Uh, triplex sebelah sebelah samping samping samping kanan lebih tepatnya ya dipasang nah, ini kan nanti speakernya menghadap ke bawah oke okay. dipasang pada sisi sebelah kanan oke okay. ini sisi sebelah belakang dipasang ya jadi setelah tempat mic Eh tempat speaker ya maaf ya tepat speaker uh, dipasang ke sisi sebelah kanan baru yang belakang kami yang pasang. Kalau CLA memang kami lihat itu tidak ada ini ya uh, lubang anginnya seperti itu semuanya tertutup. Oke okay, teman-teman. Jangan lupa, celah-celahnya juga dilem semua, biar betul-betul udaranya itu keluar hanya melalui bagian yang telah ditentukan. Oke, okay, lemnya cukup banyak ya. Saya ngasihnya ini dipaku pakai paku yang paling halus agar tripleknya Ini mohon maaf, apabila sepertinya ada bagian-bagian yang lebih, itu pengukurannya. Pengukurannya sih pas, cuma tripleknya memang ketebalannya berbeda dan... Uh, kopong lah istilahnya itu banyak yang kopong gitu. Oke, okay, sebelah kirinya sudah tadi dipasang. Nah, ini masang speakernya dulu, teman-teman ya. Oke. Okay. Bagian atas dan bawahnya nanti dipasang di terakhir, teman-teman. Ini speakernya kami pasang. <tuh> nah, itu 4 ohm 5 watt ya. Ya, pakai double tip dulu biar betul kedap udara. Uh, setelah itu, kan kardus grup nyekrup. hati-hati. Nyekrupnya begini, kadang-kadang kena daun ininya, daun speakernya. Teman-teman, ya, dulu agar lebih mantap. Ini nanti kami, hai, ah, ini kami lem tembak ya, agar lebih mantap. Udara tidak keluar dari sisi, -sisi sebelah sini. Wah, itu triplek sebelah kanan, coba dilihat itu kan kopong. Ini main nah, ya, salah satu caranya lah dengan memperbanyak lem kayu, teman-teman agak lama nanti. oke dipaku lagi yang bagian atasnya dipasang setelah ini bagian bawahnya teman-teman oke dikasih lem kayu dulu oke biar betul-betul bagus ya bagian bawahnya dulu pasang setelah bagian bawahnya baru uh, ini speakernya sekali lagi menghadap ke bawah teman-teman ya tanpa lubang angin ada pengurangan ornamen ada ornamen berbentuk V atau seperti kail itu yang menghadap ke speaker itu kami buang dan diganti dengan yang uh, ada sekarang ini itu karena ini ruangannya cukup sempit ya seperti itu oke dilem dulu teman-teman ya lem cukup tebal cukup banyak baru setelah ini kita jemur teman-teman ya oke okay, dijemur setelah setengah hari ya dari pagi sampai sore dijemur sorenya diambil ya ada anak ngaji juga <lum> baru kita amplas teman-teman ya kita amplas pelan-pelan ya, amplas sampai ke tingkat kehalusan yang diinginkan setelah itu teman-teman bisa ngecat pakai Cat apapun, hitam putih, atau pakai cat cleaner, ataupun pakai pelap uh, apa pernis ya? Pernis seperti ini, nah, seperti itu. Oke, teman, saatnya untuk dicoba. Saya akan pasang dulu bagian belakangnya. Sudah, di ini, di power apa speaker ini? apa CLA memang tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya? tidak ada lubang anginnya. Oke, okay. dan ada sedikit pengurangan karena ini uh, bagian lubangnya sini agak sempit jadi cuma model seperti ini. Biasanya kan ada model seperti V di sini kan. Itu diganti dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memuaskan ya. Oke, okay. ini saya oke ini setengah volumenya ini full semua teman teman speaker uh, mic akan saya dekatkan Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.